orang sekarang sholat sudah tuntas dalam sholat minta tirli, warhamli, sampai minta ke sampai 8 permintaan sujud minta lagi berdiri minta lagi ruku minta lagi bahkan setelah sholat pun masih minta ya Allah mohon berikan saya rizki tadi yang dalam sholat apa? yang tadi warzuk warzuk itu berikan saya rizki selesai sholat masih minta juga tapi belum terkabulkan juga Nabi Zakaria